Ketemu lagi di podcast kita, YouTube channel kita, Masalah Emang Ada. ada. Tetap di sini bersama Mimi, Mbak juga Cindy. Assalamualaikum. Jadi seperti biasa ya Kak Indi, yes. tidak mungkin kita tidak membawa masalah, yes. masalah di YouTube. Hari, kita hari. <laughs> ini, iya. Jadi, hari ini hmm, kita ada, ada masalah, masalah dari soulmate kita. Selamat kita Rika di Pangkalan Jati. Gini mbak, mbak di gimana ya aku udah gak sanggup ngadepin suami. Hmm. Hmm. Karena aku capek banget kerja berangkat pagi, pulang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mesti bayar segala kebutuhan harian kita, bayar listrik, bayar sekolah anak, belanja hari-hari dan lain-lain. Hmm. Sementara suamiku di rumah aja gak giat cari kerja. Memang sih ini bermula sejak pandemi, suami kehilangan pekerjaan. Tapi kok sampai sekarang suamiku kayak kebiasaan ongkang-ongkang kaki di rumah gitu. Lanjutan ya. Lanjut. Duh aku kesel banget mbak, aku capek ngadepinnya. Gimana ya caranya merubah dia untuk kembali giat kerja lagi? <gat> <gat> Jangan lirik aku dong, Mbak Rika. <gat> Jadi uh, tujuannya si uh, Rika adalah merubah suami, suami. Hmm. Ya. Nah, capek sih. kerja oh gitu ya hmm. ya memang ini banyak masalah seperti ini bermunculan setelah pandemi ya sebenarnya hmm. walaupun betul, betul. persoalan ini persoalan lama hmm. nah memang uh, kita pahami dulu di awal bahwa uh, hmm. setiap uh, perilaku kita ditentukan oleh keyakinan, keyakinan atau persepsi hmm. yang ada di dalam hati kita Nah, berangkat dari situ maka kita bisa melihat uh, Persepsi apa yang ada di Rika, Rika ya. Dan persepsi apa yang ada di suaminya, suaminya ya. Dengan kita menemukan persepsi apa yang ada di Rika dan suaminya Diharapkan Rika dan suaminya justru uh, bisa memperbaiki uh, persepsinya sudut itu pandang. Sudut pandangnya Sehingga uh, tidak terjadi lagi yang namanya rasa capek, hmm. Hmm. ya kan, jadi terpaksa hmm. gitu ya? hmm, hmm, hmm. Kesel. Ya. Kesel. Jadi kembali lagi karena ini berbicara tentang suami dan istri, hmm. berarti kita bicara tentang tugas, ya, ya kan, tugas suami dan tugas seorang istri. Dimana di dalam Islam uh, diajarkan bahwa suami itu tugasnya adalah Menjadi seorang imam, di mana dia uh, mencari nafkah, dan yang kedua, dia memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada uh, anggota keluarganya. Ya. Jadi, itu tugasnya. Lalu, yang kedua, istrinya punya tugas membuat rumah itu terasa homesuit uh, home, home mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Homesuit home itu kan. Enak, tentram, damai, nyaman gitu ya. Mm. Dan dia, e, istri yang e, membuat, e, mempersiapkan makanan, lalu membuat anak-anak dan suaminya itu e, sehat. Mm. Nah, itulah tugasnya tugas istri. istri. Okay. Kerasa nggak, Mimi sama Cindy, mm. tugas istri sama suami beda banget. Sangat Nah, beda. artinya kan berbeda banget. Mm. Istri sebenarnya punya tugas ya silahkan lakukan tugasnya hmm. suami silahkan lakukan tugasnya hmm. jadi sebenarnya harusnya nih harusnya dulu ya ketika suami dan istri menjalankan tugasnya masing-masing hmm. tentu tidak ada yang namanya uh, pengorbanan saling mengalah karena tugasnya sendiri-sendiri. Sudah -sendiri. mengerti masing-masing gitu. iya. ya. hmm. Namun memang. Kondisi sekarang kan zaman berubah, apa apa ya. mahal ya kan, sulit hidup penuh kesulitan gitu. Jadi memang e, suami itu terkadang kesulitan mencari pekerjaan, gitu ya. ya. Bukan nggak mau karena ini berbeda ya, nggak uh -huh. mau sama sulit cari pekerjaan. Hmm. ya nggak mau sama sulitnya cari pekerjaan. Iya ya. Ya, kan? Uh -huh. Ada kan suami cari kerja dia melamar kemana-mana bertahun-tahun loh, iya. bukan berhari-hari dan berbulan, enggak bertahun-tahun, mm -hmm. tapi enggak ada, enggak dapat kerjaan. Iya, ya. nah, mm -hmm. kan mm -hmm. bukan berarti kesalahan itu pada suami, ya kan? Mm -hmm. Tetapi kesalahan itu e, sebenarnya enggak ada, memang itu ketetapan Tuhan. Iya ya, itu jadi ketetapan Tuhan ya, iya. karena si suami oh, udah berusaha. Iya, ya. Ya, ya. Benar -benar. iya, jadi. Oh, iya. Kalau suami tidak bekerja, ketika suami itu ikhtiar, bukan berarti dia tidak uh, melakukan gitu ya. ah, melepas tanggung jawab. Okay. Apalagi sekarang, uh, caranya gampang banget melalui online. Online nah, kan bukan berarti harus berangkat, ya kan? Ya, ya, dia ya. bisa pakai laptop dari rumah, dia cari ya. pekerjaan, justru bagus harusnya karena tidak membuang uang ya, begitu. Ya. Nah, tapi hmm, memang kalau kalau dengan sudut pandang tugas menyadari tugas itu uh -uh. akhirnya ikhtiar bisa bisa segala macam cara yang benar gitu ya yeah. memudahkan uh -huh. juga bisa yeah. ya, memang, yeah. nah, gitu. uh -huh. tapi Betul. kesadaran tugasnya itu dulu uh -huh. ya pengalaman yeah. tugasnya itu ya yeah. nah uh -huh. jadi kan itu tugas suami nah ketika ini suami kesulitan dapat pekerjaan nah istri kan boleh membantu suami yeah. Istri memang tidak ada perintah mencari nafkah, tetapi melakukan uh, uh, perbuatan baik membantu suami dalam menjalankan tugasnya ada perintahnya boleh, itu ya, boleh. Ya. Nah, jadi kalau istri mau membantu boleh saja, tapi istri nggak membantu juga nah, boleh gapapa. apa? boleh aja nggak hmm. apa-apa gitu. Oke. Okay. Iya. Mm -hmm. Jadi bolehnya yang membantu tapi akhirnya jadi merasa uh -huh. berkorban. Nah, gitu, nah itu ya. itu jadi terlalu. Mbak Rika ini persepsinya mm -hmm. memang mau bekerja tapi suaminya juga harusnya kerja. Enggak salah Mbak Rika ini. Mm -hmm. Mbak Rika justru bagus ya kan membantu suami. Mm -hmm. Hanya membantu suami bukan berarti suami juga sama kayak kita mm -hmm. gitu. Karena nggak ada. Uh, barikannya harus menyadari ya bahwa gak ada yang namanya suami itu mau nganggur gak ada, dia juga pengen anak istrinya, tapi ketetapan Tuhan membuat dia gak bisa jadi uh, dia sudah melakukan segala upaya namun memang apapun uh, ikhtiarnya, hasil akhir kan di tangan Allah ya gitu kan, nah Berarti kita harus merasakan bahwa ini adalah campur tangan Tuhan. Hmm. Dengan merasakan campur tangan Tuhan, hmm. maka kita akan membantu suami untuk membuat suasana rumah itu home sweet home. Hmm. Kebayang ya, kalau hmm. suami udah nyari, nyari kerjaan, susah, dia juga kasihan lihat istrinya, tapi dia nggak bisa ngomong, gitu ya. Hmm. Terus tiba-tiba istrinya pulang marah-marah. Bisa nggak ngerasain? Ha, rasanya iya. uh, suaminya ini. Iya. Tapi ketika, uh, sementara suaminya kalau pusing, dia mau keluar, dimarahin juga. Udah nggak punya duit, keluar-keluar lagi. Terus bu, suaminya mesti kemana? Habis <laughs> buang. Abis, abis, abis. <laughs> iya. Di keluar dicurigain, di dalam dimarahin, iya, gitu. Iya. Sementara kalau istrinya mengerti, istrinya terus membantu membuat rumah itu nyaman, home sweet home, Suaminya berpikiran jernih, maka sama-sama enak. Allah tuh gampang untuk hmm. menetapkan satu pekerjaan tinggal begini dapat kita kerja. Cuma yeah. masalahnya kan bukan itu, yeah. ya kan? Yeah. rezeki hmm. udah dijamin. Yeah, yeah, Suami yeah. kerja yeah. nggak kerja mah kerja kan terbukti ya hidup yeah, uh, oke-oke okay -okay yeah. aja kan okay, barika okay ini. Okay masih bisa mm. ya itulah yang mm. bisa yeah. anak masih bisa belanja harian yeah, yeah. itu kan rezeki yang mm. karena rezeki tidak sadar mm -hmm. ya karena rezeki yeah. bukan dari suami dan bukan dari istri yeah, rezeki itu allah. dari allah yeah. cuma yeah. lewat siapa mm -hmm. gitu mm -hmm. kan ya yeah. ada yang nah, lewat kerja ada yang lewat... karena lewat suami mm -hmm. ada kita selama ini karena masalah kita adalah karena kita berpegang pada si istri ya mm -hmm. kan Suami harus cari kerja, harus dapat hmm, uang. Hmm. Jadi dia persepsinya tuh rezeki dari suami. Hmm, Padahal ya. suami aja sholat, minta sama Allah. Kenapa kita nggak minta sama Allah aja? Sudut pandang <laughs> itu iya, tuh, betul, ya, ya. yang harus, di, bukan harus, pilihan <laughs> di, gitu iya. ya. Diganti, yang, diganti. ya. Oh, oh, yang diganti. Ya mau sih, ada masalah ya. apa nggak masalah gitu yeah. kan? Nggak, ya. Ya. Dengan sudut pandang ini memang capek. <laughs> ya, Karena dia, bayangin dia harus Uh, ngelawan ketetapan Tuhan dia ingin menukar supaya sesuai dengan keinginan dia harusnya dapat kerja tapi Tuhan kan enggak ya, harusnya taat caat. bukan harusnya kerja harusnya taat bukan harusnya kerja iya ya, ya, beda, beda banget, banget ya, ya sudah beda pandang harus. itu ya beda banget <laughs> Wah, iya <kalau> pandang <laughs> gitu, iya, iya, iya. perbedaannya Uh, uh. Mm -hmm. <laughs> nyata benar ya kata Mbak Imka kan mm -hmm. mungkin aja pada saat Mbak Rika ini bekerja di luar rumah suaminya terlihat bahwa dia di rumah kayak tapi sebenarnya dia mungkin mencari pekerjaan itu kan nggak kelihatan ya yang kelihatan pada saat dia pulang mm -hmm. suaminya lagi bobo boboan mungkin mm -hmm. ya Mbak ya gitu yeah, kan gitu. jadinya dia sebel mm -hmm. lihatnya mm -hmm. ya emang emang ya. Aduh, susah memang sudut pandangnya salah. Ya. itu yang paling Makanya, sudut pandang itu menentukan peristiwa. Sudut pandang menentukan peristiwa. Iya hmm. sih, Sudut pandang, ya. ya, ya. Ya. Apa, yang sudut pandang apa yang kita pakai? Ya, sesuai ya. lah ya, ya sesuai dengan, ya. dengan jadi me melahirkan hmm. satu peristiwa. Ya, sudut pandang lingkungan peristiwanya umumnya Kesel, memang membuat ya itu. jadi masalah itu banyak. Ya. Positif ya. thinking juga ya, nggak uh, apa-apa, uh, mungkin belum saatnya, uh, mungkin uh, mulai, mungkin belum kan gua masih kerja. nggak apa-apa, paling kan? nganggur cuma dua bulan, eh 2 hmm, tahun, ya. Udah deh, kelan, <laughs> ya. jadi masalah, masalah deh, jadi capek <laughs> deh sekarang nah, apa ya. lagi kan, nggak apa-apa, uh, paling cuma um, Covid itu paling setahun, eh nggak tahu, hmm, sampai sekarang masih, tahun, iya. memang kalau positive, thinking, positive thinking, thinking repot. Iya, iya, iya. Repot, Benar betul. ya, kebayang. Yang kebayang itu tadi pas Mbak Inga bilang itu loh, Sin, yang, mm. uh, ya gimana terciptanya home sweet home itu iya. jadinya. Mm -hmm. Kalau misalnya kita pulang nih, misalnya aku aja nih mm -hmm. mau posisikan seperti Mbak Rika, mm -hmm. main marah-marah ya. Gak mm. <tuh> <tuh> <tuh> <Yeah. tuh> capek aja masih suka marah-marah. ya yeah, betul. <tuh> <Yeah>. <tuh> Sedih lah ya yang di rumah yeah. ya. Dan Bening. karena istri itu uh, benteng keluarga mm -hmm. dan homes, uh, uh, yang menentukan home sweet mm home, kita pasti semua pernah ngalamin sama orang tua kita. Dan kita juga ketika istri kita, mamah gitu ya, ibu kita uh, dalam kondisi sedih, pasti suasana nggak enak ya. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. itu nggak bisa jadi home sweet oh, home. Jadi anak-anak terusik, yeah. semua jadi sepi gitu, nah itulah kenapa kita juga harus punya persepsi yang Qur'ani, selaras sehar Qur'an, bahwa istri adalah benteng keluarga, benteng keluarga itu ya, membuat suasana rumah sebenarnya home jadi kita sibuk dengan tugas kita bukan sibuk mikirin tugas suami sebenarnya itu ketuker ya mbak mau ambil alih gitu biar aja misal, contoh deh Mimi sama Cindy kan udah jadi ibu ya kalau kita nggak punya uang, hmm. nasi, kita masak aja telur apa tahu, pasti tetap Jadi, enak ketika hati kita enak. Iya benar, Iya kan? Mm -mm. Nah, suami kita juga nyaman gitu sama kita. Yeah. Dia begitu ngelihat kita seperti itu, pasti kayak gini, kasihan istri saya sama anak-anak saya, saya harus lebih berjuang lagi. Nah, itu hmm. membangkitkan semangat juga. Begitu hmm. caranya Harusnya. ya, iya. dari mulai dari Istri dulu menjalankan yeah. tugasnya mm -mm. yang benar, mm -mm. ya kan, sesuai. Otomatis yeah. lah nanti si suami juga terinduksi gitu maksudnya kalian. Ya, Enggak ya? juga, nggak tapi juga. intinya aku mau me, me, menawarkan bahwa hmm. kita harus sesuai dengan konteks. Kalau kita istri, hmm. pakailah hmm. sudut pandang hmm. sebagai istri. Yeah. Kalau kita suami, pakailah sudut pandang sebagai suami. suami. Kita nggak perlu pamrih kalau kita udah Uh, ini home sweet home, tuh suami kita baik, enggak juga banyak juga hmm. tidak terjadi seperti itu. Nah, ya, tapi minimal ya, ya, ya, buat kita enggak ya. masalah suami seperti itu. Nah, itu apapun ya kondisinya itu ya. <laughs> itu penting, enggak ya. ya. masalah. Enggak masalah buat, iya. bagaimana apapun, apapun kondisinya. Apapun. Mm. Mau yang sesuai dan tidak sesuai sama maunya. Menisa. Iya, karena rezeki mm. bukan dijamin oleh suami, itu bukan oleh Sudut kita pandang. istri. Apakah karena kita bekerja, terus kita jadi dapat uang? Gitu enggak juga. Ya. Kalau ya. iya, ya. bisa aja kita cari uang nih, dapat nih seratus ribu. Wah, ini kan uang dari saya. Pada saat itu, eh, apa namanya, pompa air rusak. Bayarnya sembilan ribu, ya tinggal lima ribu juga kan? Jadi, ya. jadi sebenarnya apa eh, rezeki ya. yang sudah dijamin Tuhan buat setiap jiwa yang hidup ya. itu? Nggak perlu dipikirin. Ya pasti datang enak banget sudut pandang itu ya yeah. sudut pandang Quran Bener. karena sudah dijamin spiritual itu kebanyakan pusing-pusingnya mm. mikirnya macem-macem yeah. gitu yeah. kan jadinya yeah. nah, ya, Inka, ya berarti yeah. kita kalau pakai sudut pandang lingkungan atau sudut pandang positive thinking itu bikin stres ternyata ya Iya. Yeah. Yeah. lambat laun stres tunggu tanggal mainnya oh. time bomb oh. banget iya yeah. ya, ya? mm -hmm. dalam kondisi kita enak Eh, sudut pandang lingkungan nama positive thinking masih membantu masih kayak, tapi iya. begitu dalam kondisi Sehingga tidak enak, nyaman nah. Nah. Nah. Hmm. Betul, betul, kita betul. kan mau yang nyaman dan tidak nyaman hmm. sama bahaya nah, tidak masalah dong. semua hmm. Jadi tidak masalah iya ya kan? jadi begitu ya barikah silakan dipilih <laughs> silakan dipilih kita tidak bisa merubah <laughs> iya. suami Mm -hmm. Kita nggak bisa merubah suami, karena mm -hmm. Al-Quran sudah dengan jelas dan gamblang mengatakan bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Kita hanya bisa merubah diri kita. Makanya yang kita tawarkan adalah sudut pandang yang hanya kita yang pakai. Ya. gitu. Hanya kita ya. sendiri yang pakai. Dan ternyata ya. itu Yasin yang baik-baik mm -hmm. ya. Kita sebagai istri dan suami itu sudah punya tugas masing-masing, yeah. jangan saling mengambil alih. Yeah, Dengan gitu. overlapping. menggandeng, menggandeng, menggandeng, semoga mm -hmm. apa yang menggandeng, menggandeng, menggandeng, menggandeng, menggandeng, menggandeng, menggandeng, menggandeng, menggandeng, kalau misalnya Gimana? ada soulmate yang tanya mbak mau tanya lebih jauh nih mbak sebenarnya tugas suami tugas istri itu apa sih penjabarannya nah itu lebih detail ya. silakan. nanti Mimi sama mbak Cindy sama mbak Mimi aja yang ngatur kapan ya, ya siap ditunggu aja ya Barika semoga apa yang mbak Rika sampaikan ke kita dan sudah dijelaskan oleh mbak kapan yang lebar juga Tuh, mbak Rika bisa menentukan pilihan kembali ya jangan lupa Somit kita mea masalah emang ada ada di mana ya, kakak ini ada di YouTube di Spotify di Instagram di Facebook dan di TikTok <laughs> kita juga tunggu ya tadi ya segala macam semua saran atau pertanyaan berbagi rasa berbagi pengalaman untuk bahan kita ya, um, berbagi sharing Iya <laughs> ya kalau gitu mea Mimi, Mbak Kada dan Cidi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.